aduh apa itu alam saudara alam aduh cimana babangusna woi ya gara-gara berhadiah hadiahnya naon coba gimana bismillah Cing. Cing. Tahun ini saudara, adiknya begitu. Bisa pajarkan ke um, double strike, ya? Yeah. Dengan yeah. kosan, Bang Fajar, sama Ersa Aduh Kemana? Nah, ditelepon, nanti diangkat-angkat. Iya, spot udah kewalahan. Kita berdua, saudara tuh mantap. Saudara, kolam air hijau itu jasitan jauh takut ada saudara ada, ada. ada katanya saudara itu Tuh lubangnya ush ush Uy. Uy. Hai, itu tangannya bahai itu, itu airnya bau ini Terus, ada kayak bongso, lagu, lagu, lumayan. Eh, salam, Kak. Kang Oshadui, salam. Nama biasa, wes spesial, nama Kang namanya Jaa. Eh, salam, salam, salam. Nah, Kak O, Kang Jaya, Abadi, Jm, Kang Roni, Anenoi, Anenoi, Puciay, Noahya, Digaru, Sapara, Kancanya, Kang O, Suhu, Alek, Ras, Kang O. Uh, ngurekmania Garut, the hilap og, mungkin channel Garut, sarang eja Gawir sekuat, channel, uh, mang bogem mang bogem, uh, biasa we baru udah ngurekmania nuaya seluruh indonesianya salam hanyir we tapi Gawir sekuat, wassalam, lanjut lanjut lanjut lanjut lanjut, lanjut trek gua, ada samaran lanjut. Lanjut lagi saudara Bismillahirrahmanirrahim Eh Ayah-ayah saudara orang rada suaiin kana sakediknya saudara iya ayah batu uh oh. aduh Allah hey hey aduh Ayo, bege bongsor lagi, ah <gerek toi> <Chapter> bongsor lagi, saudara. double strike. strike. Double strike, double ke. pajarkan Iya ngantosan di teleponan diangkat angkat spot udah kewalahan kita berdua, saudara tuh. Hm? mantap mantap ini kita belum belum turun baru gere-gere berhadiah berhadiah <laughs> <laughs> ya biasalah spesial lah <laughs> makanya ngomong eja pokoknya mau beberkan puyuh puyuh sedih spesialin spesial lah makanya ngomong eja spesial lah kayak VIP takang IP, eja, hmm. eja ta. aduh tak seolahnya gitu nya saya gitu waalaikumsalam eh. eta kecupanana biar gugah <laughs> <laughs> lanjut lagi saudara, yuk, spotnya kolam air hijau. Air Assalamualaikum cincau. warahmatullahi wabarakatuh. Ini squad gawir, gawir squad ya. Apa nama spesial habis-habisan Kang hijau oleh? Hmm. Ya, siap, Ahmad. Iya Mas, di Garutnya di Bandung. ya gede-gere berhadiah hadiah nan, on, coba. Jums. Jums. Jums. naon coba ini saudara. Itu. Hai, Apa, saudara? Ini. Apa itu saudara? <pedansi> Spesial nah, tuh. <tik> <tik> Aduh, salam-salam, Kang -salam, Oka, sekuat Garut ya. Kang Okang, eh, jah, emang apa nama Kang Eja? Oh, nah. yang hmm. spesial. hari ini. Kang O, Abadi J, Kang J, mau Kang Alek, kobra. Kecupan menjahel, atuh. Terus di lapok, weh, Kang O, para kanca, aneno-nya, kue Mantap. Ya. Oh, daye Pajar. Ya. Mantap, ya, Saudara. Nah, kecupan manja heula Mang, lah, mang pajak. Manyah, nah. <tuh> Bapak Ketu masih <tuh> merogoh-rogoh. Mantap. Oh anu kabur itu kan <tuk> <tuk> <tuk> oke kita sambung lagi setelah ada sambaran sambaran ya ini masih peketuk masih merogoh-rogoh di sana Bang Pajar masih bergelut dengan urak yang pabelit dari jam 9 pagi belum beres-beres Kita sambung lagi nanti Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shrek. Yang kesekian kalinya saudara Mohon pajar Deketan aja Nyud. Yes. Is, ayah oh naon ya enggak. saudara Ayh naon yes. mang wajar Haitan jauh liangnya di hadap aduh apa itu alam saudara Allah Aduh, gimana Babang Usna Eta, Eta, Babang Usna mau Eja Eja, Babang Usna tinggalin Iya, Babang Usna Aduh, mau Eja tinggalin Aduh, aduh, saudara Diam-diam menghanyutkan, saudara Ah. Nang Ah. Benar. Siapa siha kan. Mang kubi -kubi. Arif ta. Mang Arif ta kan nuju nu nu nu di lembur. Ai, kan. Mang Arif. Asep, mang Asep, Mang Asep. Mang Asep. Aduh. ta, Mang Asep tinggal di Ira Uih banu Mang Asep. Tiih, Mang Fajar. Kecupan hangat saudara. Tuh. Tuh. Ah, Double strike ya, yeah, double strike. Double, double, double. Double satu lagi, saudara. Nih, nih, nih, nih, satu lagi, saudara. Oh, sah, Tarina, Rada, harimau. Double strike, saudara double nude. Ah, It. aduh, satu lagi, saudara. Mudah-mudahan ada ya, ada penampakan, nih. Ya. Mana? Oh itu di tengah. Hmm. Ada lubang di tengah balong, saudara. Sampai <laughs>